Do I have Alhamdulillahi wahudah Assalatu wassalamu ala nabiyyirrahman Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tadia ila yawmi al-qiyama Rabbi syirahu sadri wa yasir li amri Wahlul uqtatan bin lisani Yafqawu qawli amma ba'du Bapak ibu, kaum muslimin muslimat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur itu yang harus kita lakukan saat ini Ada tetangga kita yang sakit tidak bisa ke masjid Kita diberikan kesehatan dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Itu adalah kenikmatan Ada tetangga kita yang sedang dalam masalah dia Sehingga tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah Alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu kita Masalah pasti tiap manusia itu ada Tetapi kita masih bisa Untuk melaksanakan perintah Allah Salat berjamaah Jadi ini merupakan kenikmatan yang luar biasa Yang Allah berikan kepada kita Yang kalau kita runut secara umat manusia itu Diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka tidak mengindahkan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka para manusia itu, itu tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyimpang dalam peribadatan. Utusan Allah sudah diturunkan. Peringatan sudah disampaikan. Tapi mereka tidak menghiraukan. Maka banjir itu pun Allah datangkan. Umat Nabi Nuh alaihi salam. Habis semuanya. Yang tinggal siapa? Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi azab itu didatangkan karena apa? Karena mereka salah dalam menyembah. Salah dalam beribadah. Sudah Allah turunkan Rasul utusan Allah untuk mengingatkan mereka. Tapi mereka itu justru malah mengejek, menghina, mengusui. Maka azab Allah yang turun. Terus setelah Nabi Nuh alaihissalam itu, kisah Nabi Hud salam itu juga sama. Gimana itu Nabi Hud salam? itu masih keturunan Nabi Nuh AS, keturunan kesembilan atau keberapa itu tapi umur mereka nggak sama dengan usia kita Wak. usia kita itu kan 60, 70, 80 yang 100 ada jarang tapi mereka itu usianya panjang 1000 tahun 900 tahun 800 tahun setelah kejadian banjir itu Orang yang kafir itu sudah tidak ada Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu Alhamdulillah nikmat mereka Beribadah kepada Allah penuh dengan Kenikmatan Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala Samping kanan orang beriman Samping kiri orang beriman Tetangga depan rumah orang beriman Di jalan ketemu orang beriman aman nyaman awal-awal Nabi Nuh alaihi salam setelah banjir itu tapi setelah keturunan Nabi Nuh keturunannya lagi keturunannya lagi keturunannya lagi yaitu yang bernama Ad maka kaumnya disebut kaum Ad itu adalah keturunan Nabi Nuh yang diberi anugerah lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa itu? dikatakan dalam Al-Quran mereka itu diberikan-diberikan tambahan pastah badannya posturnya besar watulan dan tinggi wakuwatan dan kuat dibanding yang lain itu beda kaum ad ini jadi, 'at' itu nenek moyang Nabi Hud Alaihissalam, cucu-cucu-cucu-cucu Nabi Nuh Alaihissalam itu, itu posturnya besar, tinggi, besar, dan kuat, kekar, kokoh. Itu kaum 'at. Nah, mulai kaum 'at inilah mereka mulai menyembah berhala kembali, seperti umat Nabi Nuh Alaihissalam. Seperti itu, manusia itu. Padahal nenek moyangnya sudah beriman. Nah akhirnya apa? Mula-mula mungkin sekelintir orang yang menyembah berhala dimulai dari at ini, kepala suku, orang yang punya nama, orang yang punya pengaruh di situ, anak-anaknya ikut menyembah berhala, cucu-cucunya ikut menyembah berhala, semakin lama semakin banyak. At punya anak. Punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi Sampai Hud alaihissalam Berarti penyembah berhala setelah Nabi Nuh alaihissalam Semakin banyak sejak at ini Maka kaumnya disebut kaum ad. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala tahu Ini manusia sudah menyimpang Harusnya mereka itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tapi ternyata mereka Manusia itu menyembah berhala kembali Maka Allah utus seorang utusan Yang bernama Hud Yang tiada lain adalah Salah seorang anggota keluarga mereka Apa yang Allah perintahkan kepada Hud Sama dengan nabi-nabi yang lain Apa itu? Mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Putullah, hendaknya kalian itu menyembah Allah Itu. jadi para nabi itu tugasnya itu mengajak umat untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala nah saat ini bapak dan ibu nabi itu sudah tiada yang ada siapa al-ulama warasatul anbiya ulama pewaris para nabi inilah yang mewarisi tugas para nabi apa itu mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala jadi bukan hanya para nabi itu beribadah kepada Allah untuk diri sendiri enggak tapi apa dia hadapi umat dia temui masyarakat diajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa ini adalah sifat nabi utusan Allah, bukan diam, bukan beribadah, bukan salat baca Quran sendiri itu enggak tapi keluar, dia temui masyarakat, diajak untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang disebut al-ulama warazatul ambiya ini bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka Hud Alaihissalam salam ini diutus oleh Allah melaksanakan perintah Allah itu diajak tapi justru reaksi yang muncul itu muncul dari siapa? Qalal para pemuka masyarakat yang ingkar itu yang bereaksi mereka mengatakan wahai Hud kamu ini tidak menggunakan akalmu ini sudah turun temurun kita itu menyembah berhala itu kan nah, ini kamu menentang arus kamu baru muncul mungkin dikatakan remaja masa kini gitu kan terus kemudian kita ini orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat itu sudah menyembah berhala tapi kenapa kamu larang gitu kamu tidak menggunakan akalmu kamu ini orang yang bodoh, kata mereka Nah, ini adalah pemuka Orang tua bilang kepada Nabi Hud alaihi Wajar mereka itu menggunakan bahasa yang vulgar Bahasa yang apa adanya Terus apa yang Allah tampilkan dalam cerita itu Jawaban Nabi Hud alaihi salam itu itu tidak sama dengan jawaban mereka yang vulgar, itu tidak. Nabi Hud mengatakan, aku tidak orang yang tidak menggunakan akal. Aku sudah gunakan akalku. Dan resiko ini sudah, sudah aku pikirkan. Tapi tiada lain aku ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu SWT yang harus menyampaikan. Gitu terus nanti di ayat berikutnya tetap saja mereka itu menyembah berhala, Bapak dan Ibu. Gitu? Akhirnya apa? Ayo tobatlah kalian. Mohon ampunlah kalian itu bahasa Al-Qur'an aja kayak gitu. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rahmat hujan kepada kalian. Karena mereka tinggal di mana? Di bukit pasir di selatan Saudi Arabia. Nah, tapi ketika mereka itu diajak terus-menerus menyembah Allah itu, mereka malah mengatakan yang tidak-tidak, kamu ini bohong, kamu tidak menggunakan akal, dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Allah timpakan adab kepada mereka. Bukan air untuk mengadab mereka. Apa itu? Angin. Loh itu. Ini bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya, dalam kehidupan ini yang kita pertaruhkan sebenarnya keimanan kita. Kita tinggalkan keimanan, atau kita pertahankan keimanan, kita kokohkan keimanan, atau kita biarkan keimanan ini rapuh. Dan sejarah umat manusia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang sampai saat ini belum ada revisi dan tidak mungkin akan direvisi sejarah umat manusia itu, bahwa azab Allah itu diturunkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saat ini yang kita lakukan apa? Saat ini yang kita lakukan tiada lain, bagaimana cara kita menjaga supaya diri kita ini tetap dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka diantaranya yang muncul oleh Imam Nawawi itu saat ini cerita tentang apa itu <tuh> mendorong kepada para penguasa para pemimpin untuk apa itu untuk mengangkat pembantu Mengangkat menteri, mengangkat penasehat, tapi yang saleh itu. Dan disampaikan ternyata karangan para ulama kita berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam mendorong kalau kamu itu diamanai jadi pemimpin dari pejabat. Maka kamu itu hendaknya mengangkat seorang penasehat atau lebih, mengangkat menteri, tapi yang soleh, yaitu dalam terminologi Islam, soleh itu bukan hanya baik saja, tapi soleh itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun juga berbuat baik. Itu namanya orang yang soleh. Gitu, nah, orang berbuat baik tapi tidak dilandasi dengan keimanan itu tidak dikatakan orang soleh, orang baik saja, tapi orang soleh tidak. Ini jadi Imam Nawawi ini mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengumpulkan hadis-hadis Rasul. Kemudian, membuat judul apa itu? Hendaknya seorang pemimpin itu mengangkat penasehat, pembantu, menteri, tapi yang saleh. Dan Imam Nawawi juga, ya, dengan had hadis dan juga ayat suci Al-Qurannya, itu menyampaikan, itu hendaknya seorang pemimpin ini hati-hati. Jangan sampai kawan dekat para pemimpin ini orang-orang yang tidak baik. Itu apa itu judulnya? Bab sultani wal min umuri ala hendaknya seorang pemimpin itu mengangkat menteri yang saleh, mengangkat penasehat yang saleh wa hati-hati wahai para pemimpin dari apa? min korona isu orang-orang dekat tapi yang tidak baik itu maka nasihat Allah yang pertama kali disampaikan oleh al-imam an-nawawi al di dalam kitabnya ini apa itu? firman Allah subhanahu wa ta'ala al-akhillau al Yauma idzin fa'aduhum li ba'dhin aduun illa almuttaqin Al akhil khalil kekasih teman dekat yang sangat ia kasihi dan sangat ia sayangi itu jamak dari khalil ini akhila jadi khalil itu artinya teman dekat yang melebihi kasih sayangnya daripada yang lain itu disebut halil. Saya suka dia, saya suka dia, yang paling saya suka dia itu adalah halil. Namanya halil. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian manusia hidup di dunia itu pasti punya teman dekat yang kalian sangat cintai, sayang, sangat sayangi yang disebut dengan Khalil atau khilat tadi itu. Di dunia itu kalian punya. Yauma idzin nanti pada hari kiamat itu ya, kalian di dunia ini punya teman dekat yang sangat kalian sayangi, nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh kalian. Akan menjadi musuh kalian, illal إِلَّ muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? karena orang-orang yang bertakwa itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia itu ya mengangkat seseorang untuk menjadi teman dekatnya mengangkat seseorang menjadi sahabatnya, itu landasannya bukan karena dia punya apa dan dia memberi apa tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dikehendaki Nah ini firman Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi kalian ini di dunia ini punya teman dekat kalian suka sekali dengan dia, dia pun suka dengan kalian, tapi bisa jadi nanti di akhirat itu kalian ini bermusuhan gara-gara kamu, aku jadi masuk neraka, gitu enak saja nyalain saya, dia bilang gitu ya, kamu kenapa ikut saya, kan gitu Ya karena kamu teman saya kan gitu. Itu waktu di dunia. Ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia berteman. Kemana-mana bareng. Melakukan pekerjaan yang sama. Karena teman. Itu loh. Iya kan. Berkegiatan sama. Tapi nanti di akhirat. Dia bisa bertentangan nanti menjadi musuh. Saling menyalahkan. Gara-gara kamu sih gitu akhirnya kita sengsara ini di akhirat yang disalahkan itu pun juga sama, kok saya bukannya kamu ya itu, terus seperti itu nah kalau orang-orang bertakwa tidak seperti itu dia menganggap, oh dia teman saya tapi dia itu salah karena dia orang bertakwa, apa yang dilakukan kamu belum sholat, ayo sholat dulu nah, itu orang yang bertakwa jadi dia itu berkawan jika tahu kawannya itu salah maka dia akan ingatkan dia berkawan kalau kawannya ini dalam kebenaran maka dia akan dukung gitu kalau salah, akan diberi nasihat kalau dalam kebenaran, akan didukung karena ketakuan itulah yang dimiliki oleh dia maka ketika dia itu punya kawan itu ketika dia itu ada yang salah dan lain sebagainya saling mengingatkan kalau dalam kebenaran maka mereka saling mendukung lain di akhirat kan dia akan selamat nah yang tidak selamat itu siapa yang saling memusuhi itu itu kalau berkawan di dunia bukan landasan keimanan dan ketakwaan kenapa kamu berpartner dengan dia bisnis bangkrut rebutan di dunia bisa jadi permusuhan nanti di akhirat pun juga sama kenapa kamu berkawan dengan dia oh dia itu uangnya banyak itu kan tapi kalau karena ketakwaan bukan landasan dunia gitu dan ini cerita para nabi juga sama nabi hud juga sama kenapa sih kamu kok terus menerus mengajak kami menyembah Allah wahai hud Apa kamu ini kurang uang ini kasih uang Nabi Hud jawabnya bukan kayak gitu in ajriya illa ala Allah yang menggaji saya itu bukan manusia tapi Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, orang bertakwa itu satu ini bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita di dunia punya kawan bisa jadi nanti di akhirat kita ini bertengkar dengan kawan kita tapi kalau kita punya kawan di dunia, sama-sama orang bertakwa, rajin ibadah, rajin sholat, tentunya saling mengingatkan di antara kita. Insya Allah di akhirat, tidak saling bermusuhan. Itu yang diangkat oleh Imam An-Nawawi untuk menyampaikan kepada kita bahwa seorang pemimpin hendaknya dia ini mengangkat seorang Menteri, penasehat, tapi yang soleh. Kalau enggak, bagaimana? Bahaya nanti. Itu. Kemudian ada hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari. Imam, Imam Bukhari. Orang Mekah itu bukan. Ya, dari Bukhara, daerah bagian Uni Soviet jadi orang soleh itu, orang alim itu tidak harus lahir dari kota Mekah ini bukan dari kota Mekah dari Bukhor Imam Bukhori itu nanti ada lagi Salman Al-Farisi ada lagi Suhaib Ar-Rumi jadi keimanan jadi orang-orang baik itu, itu terkadang tidak terlahir dari negeri dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu itu. Oleh karenanya harus optimis. Ini Abu Said wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ma ba'atsa min nabiyyin wa min khalifatin." Allah itu mengutus Nabi dan Rasul Dan ada orang itu yang diberi amanah jadi pemimpin Nah, setiap Nabi yang Allah utus Itu dia itu punya dua pendamping pitonah yang tahu rahasia dia yang memberikan nasihat, memberikan bisikan dan lain sebagainya itu bitona, teman dekat gitu. jadi nabi punya teman dekat khalifah itu pun juga punya teman dekat kata nabi sallallahu alaihi wasallam, teman dekat itu ada dua gitu, tani. apalagi kita manusia nah oleh karenanya disampaikan oleh Imam Nawawi seorang pemimpin ini hendaknya dia punya teman dekat nah, kalau salah pilih teman dekat nanti salah pula dia itu memberikan keputusan kepada umat manusia nah tak ta'muruhu bil ma'rufi watahuduhu alaihi ada Pemimpin itu punya teman dekat Yang dilakukan teman dekatnya itu apa? Menyuruh pemimpin itu Untuk melakukan yang baik Ya kan? Wata alaihi Dan juga mendorong, oh ini baik Lakukan, lakukan, lakukan Berarti apa? Pemimpin itu hendaknya Dia berteman dengan orang yang baik Supaya apa? supaya dia itu menyuruh pemimpin itu untuk membuat keputusan yang baik. Gitu, Pak. Ini kata Nabi saw. Salah Ustaz enggak. Wa Dan ini terjadi di kehidupan manusia. Pemimpin-pemimpin umat manusia itu ada orang-orang di sekitarnya itu yang menyuruh-nyuruh dia untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati, ada pula pemimpin itu, orang yang ada di sekitarnya teman dekatnya itu itu menyuruh dia untuk melakukan perbuatan yang salah lo itu artinya apa jadi Rasul shallallahu alaihi wasallam ini dengan nubuahnya itu memberikan informasi kepada kita bahkan seorang Nabi saja itu punya teman dekat ada orang-orang yang mendekati gitu apalagi pemimpin pasti banyak orang-orang yang mendekati madu soalnya enak banyak orang itu yang mendekat gitu maka seorang pemimpin ini harus pintar dia, siapa yang harus didekati, yang dijadikan sebagai teman dekatnya didengar nasihatnya itu siapa makanya dalam cerita khalifah al-mansur ya. Yeah, Ketika cerita tentang manusia itu, makhluk Allah yang paling sempurna, paling baik derajatnya, itu ada seorang suami istri. Itu kan, suaminya sangat mencintai istrinya. Terus kemudian, suaminya ini mengatakan, "Engkau, aku ceraikan kalau tidak lebih baik dari rembulan." Kan, itu pernah saya unggah di sini juga. Itu saya sampaikan. Terus, apa akhirnya istrinya itu pakai hijab? dan mengatakan engkau telah menceraikan diriku Wah suaminya yang sangat cinta istrinya ini ini jadi sedih dia akhirnya mengadu ke khalifah yang saat itu dipimpin oleh al-mansur pemimpin itu dan siapa teman dekatnya pemimpin ini ketika ada masalah seperti itu yang dipanggil para ulama gimana ini maka datang para ulama nah inilah pentingnya pemimpin itu, ya dan ada hadis nabi juga al ya seseorang itu ala dini khalilihi dilihat siapa teman dekatnya teman dekatnya ke orang saleh ya insyaallah dia pun juga orang baik jadi cara mendeteksi seseorang dia baik atau tidak bisa dengan cara apa coba kamu perhatikan siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu kata nabi juga sallallahu alaihi Wasallam. jadi teman itu bisa menjadi parameter orang itu baik atau tidak baik gitu di dunia dan di akhirat dan di akhirat gimana almar umma aman ahabba kata nabi seseorang dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai begitu nah ini kumpulannya siapa Kumpulannya orang-orang baik nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang baik. Kumpulannya orang-orang saleh nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang yang saleh pula. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, kalian yang diberi amanah untuk memimpin masyarakatmu, gitu kan? Disampaikan oleh Nabi ada orang-orang itu yang mendekati kamu, ada orang baik, ada orang buruk, kamu harus hati-hati ya. kalau orang baik akan menyuruhmu berbuat baik nanti insya Allah kamu akan terjaga gitu tapi kalau orang-orang yang ada sekitarmu itu orang-orang yang tidak baik begitu, maka apa yang dilakukan yang dilakukan dia menyuruhmu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik kamu akan sengsara maka di penghujung hadis ini Nabi mengatakan Wal ma man Orang yang dijaga itu Kalau Allah memberikan penjagaan Artinya apa? Kalau seorang pemimpin itu Orang-orang yang ada di sekitarnya Orang-orang yang ahli ilmu Orang-orang yang soleh Insya Allah dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah ini yang seharusnya Orang-orang soleh orang-orang beriman itu ditempatkan di tempatnya para ulama itu diulamakan diminta fatwanya bukan sebaliknya para ulama itu malah dipersekusi para ulama itu malah diteror itu apa yang terjadi yang terjadi akibat itu nanti bencana yang akan muncul itulah cerita umat manusia dari sejak zaman dahulu Hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Nabi saw bersabda, "Idharat Allah bil amir khairan. Kalau Allah itu menginginkan seorang pemimpin itu mendapatkan kebaikan, jazallahu wa zira maka Allah akan mengirimkan." seorang pembantu menteri, tapi yang jujur ini yang baik terus apa yang dilakukan innasya zakgarahu jika pemimpin itu salah, lupa dia melakukan kesalahan maka menterinya ini mengingatkan dia Loh ini itu tuh. wahai pemimpin engkau salah itu terus Wa a anahu, jika seorang pemimpin itu melakukan kebenaran maka dia bantu pemimpin itu ini nah ini teman baik yang seharusnya seperti itu al-khalil itu yang dilakukan kayak gitu teman dekat kita itu yang seharusnya seperti itu apa itu? kalau kita salah teman kita itu mengingatkan kenapa kamu gak sholat kenapa kamu bermaksiat, ayo tinggalkan begitu tapi kalau kita saat masalah ayo aku temani aku bantu kalau dalam kebaikan aku doakan semoga sukses Ya nah, itu namanya apa? teman baik Al-Khalil nah ini cerita Aisyah RA. Nabi pernah menyampaikan seperti itu kalau Allah itu menghendaki pemimpin ini ya ini menjadi baik, pemimpin yang baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu orang-orang yang zidk, jujur orang-orang yang baik ini kata Nabi SAW padahal Nabi belum pernah melakukan satu penelitian ya kan, ini pemimpin diteliti baik sukses dia memimpin siapa orang-orang yang membantu, kan enggak pernah itu kan kita enggak pernah dapat kuisnya dari Rasulullah Wasallam kuisioner itu pemimpinmu baik atau enggak kan, enggak pernah jadi Nabi Wasallam itu menyampaikan ini bukan berdasarkan hasil penelitian tapi menyampaikan ini karena informasi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi harus yakin kalau ini informasi dari Nabi, orang yang beriman tidak boleh pendustakan. Nah, jadi orang-orang yang ada di sekitar pemimpin itu orang yang baik. Cirinya apa? Kalau pemimpin itu salah dia ingatkan. Kalau pemimpin itu benar harus didukung. Gitu loh. Nah, ini ciri bahwa dia itu ada orang dekat pemimpin yang baik nah ini berarti bukti atau tanda bahwa Allah menghendaki pemimpin itu ada pemimpin yang baik Wa tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dia bukan pemimpin yang baik kalau Allah itu menghendaki seperti itu apa yang akan Allah kirimkan wa orang yang ada di sekitarnya orang yang tidak baik Orang yang tidak baik, akhlaknya tidak baik, perangainya tidak baik, itu kan, ucapannya tidak baik, macam-macam tidak baik itu. Ini, apa yang dilakukan oleh orang dekat yang tidak baik itu tandanya apa? Nabi sampaikan ke kita itu, bang. tandanya kalau orang dekatnya itu tidak baik, innasya lam yudakirhu kalau pemimpin itu dia lupa untuk melakukan perbuatan yang baik lupa dia kalau pemimpin itu lupa tidak menunaikan amanah dengan baik kalau pemimpin itu lupa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik orang dekatnya ini diam saja tidak pernah mengingatkan janjimu apa dulu nggak pernah diingatkan nggak pernah didiamkan saja itu Terus wa in, la, uh, wa in, thakara, lam in. Hmm. Kalau pemimpin itu sudah melaksanakan kewajibannya, pemimpin itu melaksanakan janji-janji kampanyenya itu yang baik-baik itu, orang dekatnya ini diem saja, tidak pernah mau membantu pemimpin tersebut, tidak pernah membantu. Nah ini adalah orang-orang dekat yang tidak baik, dan itulah yang ada di sekitar setiap pemimpin, bahkan setiap kita sama kita pun juga sama bapak dan ibu kita punya orang-orang dekat kita itu kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita maka yang ada di sekitar kita itu orang-orang baik kalau kita salah diingatkan kalau kita dalam kebaikan dia bantu kita itu tapi kalau Allah itu menghendaki kita ini dalam keburukan maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu orang-orang yang tidak baik itu lah terus bagaimana? Eh, kita berusaha supaya Allah berikan kita kebaikan kumpullah dengan orang-orang yang baik eh, seperti itu nah ini resep ataupun cara Nabi membimbing kita supaya kita ini berjalan di atas jalan yang benar Supaya kita ini menjadi orang yang baik Maka kalau kamu berteman Pilihlah teman yang baik Kalau kamu berkawan Pilihlah kawan yang baik Kalau kamu ingin cari pasangan Carilah pasangan yang baik Tandanya apa? tanda tadi itu Inna Kalau kamu lupa Tidak melaksanakan kewajibanmu Sebagai hamba Allah Dia ingatkan kamu itu. Terus, kalau kamu itu berjalan di atas jalan Allah, kamu ingat kewajibanmu, maka kawanmu yang baik itu akan menyertaimu, menolongmu, membantumu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dikatakan sanatnya itu sahih, baik menurut syarat Imam Muslim. Imam Muslim itu syarat hadis sahihnya apa? Hidup semasa walaupun tidak bertemu dengan gurunya, tidak apa-apa. Kalau Imam Bukhari harus bertemu syarat sahihnya itu. Nah, ini bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya seorang pemimpin itu, orang-orang yang ada di sekitarnya, ada orang-orang yang baik, supaya apa? Supaya Allah catat dia sebagai pemimpin yang baik, <tuh>. catat sebagai manusia yang biasa. Kalau dicatat oleh Allah sebagai orang baik, itu kan kenikmatan yang luar biasa. Itu dilla illa dillu. kemudian dikatakan dalam penjelasannya, al itu apa?" Anak tadi itu Al-akhirlah U. Yauma'idin ba'uduhum liba'udin aduun. al, al itu jamak dari Khalil wal khalilu huwa alladhi ahabbaka watuhibbuhu hubban aziman khalil itu adalah orang yang kalian sukai dan kalian pun juga suka kepadanya suka sekali kepada orang tersebut itu disebut khalil jadi ada al-habib diatasnya al-habib itu apa? khalil itu beda al juga cinta aja, itu biasa. Tapi kalau khalil itu sudah kecintaan yang luar biasa, itu disebut Khalil. Maka dikatakan Ibrahim itu Khalilullah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, "Al-Khalilullah juga Nabiullah Ibrahim, juga Nabiullah Idallah". Ya, Khalilullah juga gue kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inna Ibrahim khalilullah, wa Musa kalimullah, wa Muhammad habibullah. Maka ketika disebut Muhammad habibullah ini tidak pas katanya. Kenapa? Karena kalau dikatakan Muhammad habibullah, Allah itu mencintai orang yang beriman. Wallahuhibul mukshitin, Allah senang dengan orang yang adil. Wallahuhibul mutakin, Allah suka dengan orang yang ber Takwa, Nabi kan tingkatnya lebih tinggi, gitu. Jadi Khalilullah juga, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ayat yang lain tentang Khalil ini. Khalat khulu Ini gara-gara pertemanan. Nanti, Pak, pada hari kiamat nanti orang-orang itu masuk ke dalam neraka. Orang-orang masuk ke dalam neraka. Nah, pas mereka masuk ke dalam neraka, itu kenal dengan kawan-kawan mereka. Kenal, masuk neraka itu, kenal. Terus apa? Lahanah kuktaha. <mulik> melaknat, ya tadi menyalahkan gara-gara kamu, saya jadi masuk neraka jangan salahkan saya, salahkan dia Tuanya hanya salahkan dia gara-gara kamu sih, kita jadi masuk neraka salahkan lagi siapa? iblis gara-gara kamu iblis salahkan gitu iblis akhirnya apa? salah kamu sendiri, kenapa ikut? saya Loh, itu kata iblis pak gitu jadi kalau kita itu gara-gara kamu iblis aku ikuti kamu akhirnya masuk neraka iblis bilang kamu salah sendiri kenapa ikut saya? Kalau kamu ajak kok. Loh, kalau kamu tidak ikut kan tidak apa-apa gitu. -apa jadi Iblis juga nggak mau disalahkan. Ini pemberita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang masuk surga ada yang kayak gitu. Gara-gara kamu sih aku masuk surga. Gitu, Bu. <laughs> itu nggak ada. Kalau orang masuk surga itu, itu tidak menyalahkan orang lain. Kamu sih akhirnya jadi masuk surga, kan nggak ada kan? Tapi masuk neraka itu yang mengakibatkan orang itu saling menyalahkan ya itu ini masalah jadi nanti orang-orang yang masuk neraka itu mereka saling menyalahkan mereka menyalahkan karena apa ya karena mereka itu berteman tadi itu gitu berteman jadi oleh karenanya tadi Allah menyuruh kita untuk mencari teman yang baik kalau jadi pemimpin pilihlah orang-orang dekat yang baik itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf jadi nggak ada orang masuk surga itu menyalahkan, gara-gara kamu sama masuk surga nggak ada tapi kalau masuk neraka itu mereka itu saling menyalahkan gara-gara kamu aku masuk neraka tapi kan udah nggak bisa apa-apa. Ya paling menyalahkan diantara kalian aja itu penghuni neraka itu. dan na'udhu min maka bapak ibu pulang dari sini evaluasi bertemanlah dengan teman yang baik, jadikan dia khalil teman dekat kalau bergaul dengan siapa saja silahkan bergaul nabi juga hidup berdampingan dengan orang yahudi bahkan dalam surat al maidah disebutkan orang yahudi itu bermasalah gitu? bermasalah mereka ada diantara kelompok mereka itu yang berzina hukumannya apa hukumannya itu mereka dirajam sampai mati itu kan Nah, mereka pingin, ya, kalau mereka itu mengangkat hakim dari kelompok mereka sendiri, pasti akan kematian yang didapat hukumannya itu. Maka mereka itu datang ke Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, mengangkat Rasul kita Muhammad Shallallahu 'Alaihi itu menjadi hakim. lo itu jadi antara mereka sendiri, itu tidak tidak percaya itu. Maka Nabi S.A.W. 'Alaihi didatangi, jadikan hakim, yuk hakim, gunakan itu kemudian ketika Nabi ditatangi mereka dijadikan hakim itu, ya sudah buka kitab kalian dibuka bagian raja mereka tutupi orang Yahudi itu yang hukuman berat itu pak itu ditutupi terus dibaca hukuman ringan yang dibaca itu ada sahabat Nabi SAW Abdullah bin Salam yang dulunya itu ulama Yahudi Ya Rasulullah mereka bohong. Jadi mereka itu ke pengadilan untuk mencari apa? Kebenaran atau keringanan hukuman? Keringanan hukuman itu orang Yahudi. Jadi mereka pergi ke pengadilan bukan mencari kebenaran, tapi apa? Mencari keringanan hukuman. Maka ketika mereka datang ke Rasulullah Wasallam berharap rasul memberikan keputusan itu yang meringankan mereka tapi malah disuruh baca ayo baca kitab kalian dibaca ditutupi Abdullah bin salaf buka mereka tutupi ya rasulullah buka bagian yang ditutupi dibaca itulah hukuman bagi mereka ini adalah memberikan petunjuk kepada kita pula bahwa nabi bergaul dengan siapa saja pergaulan itu kan jadi jangan terus kemudian kita umat Islam ini tidak bisa bergaul dengan orang yang bukan muslim. Enggak, Nabi bergaul dengan orang Nasrani bergaul dengan orang Yahudi itu. Bergaul itu. Dan tidak diganggu mereka itu. Seperti itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka itu menganggap Nabi itu musuh. Karena sikap dan lain sebagainya. Masa mereka datang menjadikan Nabi SAW seorang hakim bagi mereka kan enggak ya ini bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bergaul dengan siapa saja tapi mencari teman dekat hati-hati gitu tadi itu ayatnya dalam Al-Quran surat al-A'raf orang-orang yang masuk neraka itu saling menyalahkan diantara mereka karena kenal tadi itu kawannya itu. gara-gara kamu kami jadi masuk neraka kemudian Adab. surga dan neraka Surga dan neraka apa? Adab. neraka lagi ketika mereka itu diadab disiksa dalam neraka itu apa itu yang dilakukan tabara orang-orang yang diikuti itu tuh berlepas diri jadi iblis itu nggak mau menanggung gitu masuk neraka gara-gara siapa gara-gara iblis ya Allah gitu. jangan hukum saya, hukumlah iblis iblis mengatakan tabar ah. dia ikut ya, ikut iblis diikuti, gitu kan? tapi iblis ini tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang-orang yang mengikuti apa nggak rugi itu orang yang mengikuti iblis iblis berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab terhadap pengikutnya itu. kira-kira ada nggak orang yang seperti itu ini iblis pak iblis itu dia ingin menyesatkan manusia supaya tidak masuk surga iblis itu dia masuk neraka dan ingin mengajak manusia supaya menemani dia masuk neraka, jadi orang-orang diajak supaya ikut sama-sama dia masuk neraka dan ketika iblis itu mengajak orang untuk masuk neraka ya dan orang-orang itu ada yang ikut dia masuk neraka dan jumlahnya itu banyak banyak gitu maka iblis ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu aku berlepas diri aku enggak mau bertanggung jawab kenapa mereka mengikutiku itu sifat iblis jadi, iblis itu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan buruk, kesalahan. Ketika orang itu melakukan kesalahan, dia enggak mau bertanggung jawab. Kira-kira manusia seperti ini ada atau enggak? Itu dia melakukan menyuruh mengajak orang untuk melakukan perbuatan salah. Akhirnya, orang tersebut ketangkap, dipenjara. Ditanya, "Siapa yang nyuruh kamu?" Yang nyuruh saya itu. Apa katanya? Itu ya, terserah dia, kenapa dia melakukan itu. Iblis juga sama seperti itu. Saat itu, ketika orang itu diadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu ikut siapa? Aku terperangkap, ikut perintah iblis. itu Mana iblis itu? Iblis kamu bertanggung jawab? Enggak, aku enggak mau bertanggung jawab. Mereka yang melakukan sendiri harus bertanggung jawab. Orang-orang nah, sekarang itu juga mengikuti sunnahnya iblis. Maka, hati-hati kalau kita itu berkawan dengan orang yang baik. Insya Allah, selamat. Alma sumu mana asom Orang yang selamat itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian saya bacakan lagi jadi saya bukan ngarang saya hanya membacakan yang disampaikan oleh imam nawawi dan ini menjadi pedoman kita karena landasannya adalah ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam summa innahu yajibu an anna Allah subhanahu wa ta'ala Al kita harus tahu kalau Allah itu menguji hambanya kadang manusia itu diuji orang-orang yang ada sekitarnya orang yang baik mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik mencegah dari perbuatan yang mungkar dan terkadang orang tersebut itu punya kawan yang tidak baik juga. Nah ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi pentingnya apa? Teman yang baik. Maka pemimpin kita. Seandainya dia itu punya teman-teman yang baik. Punya kawan-kawan yang baik. Punya penasehat yang baik. Punya menteri yang baik. Insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin yang baik. Insya Allah seperti itu, tapi sebaliknya, kalau tidak, ya Allah catat sebagai pemimpin yang tidak baik di hadapan Allah. Padahal pemimpin yang baik itu nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang kepanasan, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran penting bagi kita ternyata seputar tentang kawan. Jangan diremehkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Ya, dan kita berdoa kepada Allah, semoga pemimpin-pemimpin kita ini itu di sekelilingnya adalah orang-orang yang soleh orang-orang yang baik sehingga keridaan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kepada kita yang hadir ini semuanya semoga Allah berikan kesehatan Allah berikan kemudahan Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ketika harus pulang kepada Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah amin ya alamin subhanakallahumma bihamdika Asyhadu allahi ilaha illallah, astaghfirullah wa atuubu ilaih. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Anni Anithni Abbas raayatu sallallahu alaihi wasallam saudah wali wa uhu abyad. Saya enggak sartiinnya insyaallah ya. Insya Allah ya.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 Semua umat muslim berhak untuk memakai itu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah, illallah Muhammadur Rasulullah Kalimat Tauhid suci Bendera pandi nabi Kandakam hati, kibarkan tinggi-tinggi dari tinggi, lahan ilallah. Zainza RI dari para pembenci dari. Nah Wahai para mujahid fi sabil tidakkah hati kita sakit? ketika kalimat Tauhid diakar, kalimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini, kalimat itu